Di ujung jalan jejak yang telah lalu Segalanya tentang dia, seperti sedia kala. Izinkan aku untuk mungkin untuk terakhir kali, agar aku dapat merasakan cinta ini selamanya. Ketika... I'm so Seperti sedia kala, oh, oh, izinkan aku untuk Untuk segera kembali agar aku dapat merasakan cinta ini selamanya oh, di ujung jalan. Tak